Dan jika support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang akan kebanjiran rezeki di bulan Mei tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, sini kartunya sudah kita dapatkan, kini kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah for open tackle ataupun 4 poin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah kebanjiran rezeki, yang dimana di sini ada tiga kategori yang akan didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Mei tahun 2021. Yang pertama, setiap langkah yang dilakukan oleh seorang Taurus di dalam bekerja akan menghasilkan income dan menghasilkan yang maksimal kepada keuangan. Yang kedua, setiap pekerjaan yang dipegang ataupun yang ditangani langsung oleh seorang Taurus akan berbuah manis kepada keuangan Taurus sendiri Dan yang ketiga, setiap pikiran ide pokok yang dikeluarkan oleh seorang Taurus akan menghasilkan income serta mendorong keuangan seorang Taurus lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2021 Sehingga di sini dikategorikan seorang Taurus akan kebanjiran meski di bulan Mei tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya, usianya yang di atas Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan rezeki yang berlimpah kebanjiran. Rezeki yang dimana di sini terdapat tiga kategori yang selalu didukung oleh orang tua, orang terdekat, serta sahabat-sahabat Taurus sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Devil secara umumnya, di devil itu diartikan keteguhan yang melenggu, keterikatan yang membelenggu, serta orang-orang yang sangat mendukung. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan kebanjiran rezeki di bulan Mei tahun 2021. yang dimana di sini seorang Taurus akan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung seorang Taurus, yang dimana di sini dikategorikan King of Pentacles seorang orang tua sahabat, serta orang-orang terdekat Taurus sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah nine of short, ataupun sembilan pedang untuk Zodik yang kedua yang akan kebanjiran meski di bulan Mei tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan tiga kategori rezeki di bulan Mei tahun 2021. Yang pertama, seorang Libra akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus, kesehatan yang meningkat, serta kesehatan yang stabil di bulan Mei tahun 2021. Dan rezeki yang kedua, seorang Libra akan mendapatkan keturunan di bulan Mei tahun 2021. Serta di sini kategori yang ketiga adalah seorang Libra akan mendapatkan suatu pekerjaan yang mendadak keuangan yang mendadak serta rezeki nomor di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya usianya di atas libra sendiri dan di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan kewanjaraan rezeki di bulan Mei tahun 2021 yang dimana sini terdapat tiga kategori yaitu kesehatan mendapatkan keturunan serta keuangan yang dimana di sini bersifat mendadak, yang didukung penuh oleh orang tua, serta yang di sini memberikan ke kepada seorang Ibra adalah orang tua ataupun orang terbentak di sendiri. Dan jika takut di devil, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan. Keterikatan antara seorang Libra sama orang tua Libra, Sangatlah erat, yang dimana di sini merupakan faktor dukungan kepada seorang Libra untuk mendapatkan keuangan yang mendarat di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini dikategorikan seorang Libra akan kebanjiran rezeki di bulan Mei tahun 2021, Dan untuk zodiak yang ketiga adalah 20 Wan ataupun 2 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang di mana di sini seorang Pisces digambarkan akan mendapatkan kebanjiran reski di bulan Mei tahun 2021. Di sini seorang Pisces terdapat dua kategori. Yang pertama, seorang Pisces akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang besar yang di mana di sini akan menghasilkan income. Ataupun mendukung keuangan, dan di sini juga bisa digambarkan seorang Pisces akan membuka satu usaha cabang, yang dimana mana di sini akan menghasilkan keuangan yang maksimal, meski yang berlimpah kepada seorang Pisces sendiri. Dan di sini juga terdapat kategori yang kedua, yang dimana di sini keuangan seorang Pisces akan jauh meningkat, jauh lebih maksimal di bulan Mei tahun 2021, sehingga di sini dikategorikan seorang Pisces merupakan sosok-sosok seseorang -sosok yang akan kebanjiran rezeki di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik open tackle secara umumnya naik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan pieces sendiri dan di sini menggambarkan seorang pieces akan kebanjiran rezeki di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini terdapat dua kategori yang pertama keuangan seorang pieces akan meningkat seorang pieces akan membuka usaha yang baru dan yang di sini, seorang Pisces akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang didukung penuh serta didoakan penuh oleh pasangan orang-orang terdekat Pisces sendiri. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan faktor dorongan keterikatan antara seorang pasangan bersama seorang Pisces merupakan suatu penyemangat kepada seorang Pisces untuk berjuang dan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus serta kehidupan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 sehingga disini dikategorikan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang akan kebanjiran peski di bulan Mei tahun 2021 dan untuk zodiac yang keempat adalah 4 of One ataupun 4 tongkat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 Di sini digambarkan bahwa seorang Gemini akan mendapatkan empat kategori di bulan Mei. Yang pertama, kategori kesehatan. Di sini, seorang Gemini akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus serta lebih meningkat lagi. Dan di kategori yang kedua, seorang Gemini akan mendapatkan keuangan yang meningkat, keuangan yang lebih bagus serta keuangan yang didapatkan dari orang-orang terdekat ataupun orang yang memberikan pekerjaan. Dan yang ketiga, di sini seorang Gemini akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan, empat pekerjaan yang sangat bernilai besar yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang Gemini sendiri dan dia keempat di sini digambarkan bahwasanya seorang Gemini akan mendapatkan keturunan yang dimana di disini merupakan salah satu suatu rezeki kepada seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di disini seorang Gemini dikategorikan seseorang yang akan kebanjiran rezeki di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of one Secara umumnya, page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan kebanjiran rezeki di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini salah satunya adalah mendapat keturunan yang disimbolkan dengan page of one ataupun seorang anak. Di sini juga, seorang Gemini akan kebanjiran rezeki, yang dimana selalu didukung penuh oleh keluarga, serta doa dari keluarga Gemini sendiri, yang dimana di sini seorang Gemini akan berusaha membahagiakan keluarga Gemini sendiri. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan keterikatan antara seorang Gemini bersama seorang keluarga, merupakan suatu faktor dorongan kepada seorang Gemini, merupakan aura yang positif yang dimana di sini akan berdampak positif juga kepada seorang Gemini. Sehingga di sini dikategorikan seorang Gemini akan kebanjiran ke di bulan Mei tahun 2021, dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan kebanjiran ke bulan Mei tahun 2021.